Hai semuanya assalamualaikum di video kali ini aku mau sharing ke kalian apa sih perbedaan lisensi YouTube standar dengan Creative Commons atribusi tapi aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalian tuh jangan pernah menganggap lisensi itu nggak penting ya teman-teman karena dengan adanya lisensi kepemilikan video dapat terjaga tapi sebelum kita mulai videonya kalian subscribe dulu channel aku ya teman-teman Nah jadi yang pertama kita bahas yang lisensi youtube standar dulu ya Lisensi youtube standar itu adalah kreator memberikan hak siarnya hanya kepada youtube Dan si kreator memegang hak cipta penuh Jadi videonya tuh cuma dapat diakses dari youtube untuk tujuan menonton aja ya guys Nah terus video yang kalian setting menggunakan lisensi youtube standar itu tidak bisa digunakan kembali atau di reupload orang Karena video yang kalian setting pakai lisensi youtube standar itu dilindungi hak ciptanya oleh youtube Nah jadi kalian jangan pernah untuk mereupload video yang menggunakan lisensi youtube standar Karena nanti itu tuh bakal kedetect oleh youtube Dan itu bisa menyebabkan channel kalian gak dimonetisasi karena terkena klaim hak cipta atau copyright Terus, yang kedua, lanjut ke kreatif, common, atribusi. Nah, Creative Commons, atribusi adalah kreator tuh memberikan hak bagi semua komunitas YouTube untuk menggunakan kembali video tersebut, dan hak ciptanya itu tetap dipegang oleh si kreator. Nah, video yang menggunakan lisensi Creative Commons, atribusi ini mengizinkan untuk mengubah, memperbaiki, ataupun membuat ciptaan keturunan. Jadi, videonya tuh bisa kita gunakan kembali atau reupload oleh orang secara bebas tanpa pelanggaran apapun tapi dengan syarat kalian harus mencantumkan link resmi dari video aslinya supaya kalian tuh tidak terkena copyright dan untuk menghargai karya dari orang lain. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber kalian tinggal pilih aja kalian mau pakai yang mana, lisensi YouTube standar atau Creative Commons atribusi. Kalau lisensi YouTube standar itu tidak bisa digunakan kembali, sedangkan Creative Commons atribusi itu bisa digunakan kembali atau di-reupload orang jadi kalian tinggal sesuaiin aja kalian mau pakai yang mana. Tapi kalau kalian misalkan menggunakan video orang lain atau konten kalian itu konten berulang, maka kalian harus mencari video yang lisensinya itu pakai creative Commons supaya kalian tidak terkena copyright. Karena kalau kalian mereupload video yang lisensinya itu lisensi youtube standar, nanti kalian bisa terkena copyright. Dan penghasilan yang kalian dapat itu akan masuk ke pemilik video aslinya atau ke pemilik hak ciptanya. Nah, jadi kalau misalkan konten kalian itu hasil reupload atau konten berulang, kalian bisa pilih yang lisensinya itu Creative Commons, supaya kalian tetap bisa dapat penghasilan dari video yang kalian upload. Semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman. Kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Thanks for watching.